Halo Mabro, ketemu lagi di channelnya Simoni. Kita kali ini akan ngebahas membahas Singereland Bro Untuk mainan game RPG yang jelas masih multiplayer dan cross platform di game-nya bro Gambarnya cukup menarik, cukup hebat banget Tapi kalau yang punya PC kentang, punya handphone kentang Kayaknya kalian harus cepet-cepet nabung untuk mainin game ini ya Spesifikasinya udah gue masukin di deskripsi Biar kalian gak penasaran juga, kita langsung review game-nya dalam 10 menit ke depan Kalian jangan skip dan ikutin aja semoga ada informasi yang menarik dan memang bikin kita mau maininnya ya bro ya Di awalan kita ketemu untuk pilih karakter dan gua eh, kaget banget ya bentuk-bentuk karakternya itu unik-unik Kita bisa milih anak kecil, remaja, sampai orang dewasa bahkan orang tua ya bro ya dan bentuk keunikan ini kadang-kadang bikin gua geli ya, karena saking detailnya ini grafik, gede banget sampai gua sendiri juga jijik Lihatnya Ada beberapa karakter yang kita pilih, yang kadang-kadang uh, tidak terlalu bagus ya bentuknya ya. Ya karena gua manusia, kalau kalian memang jenis burung atau ikan boleh bisa pilih karakternya. Kalau gua sih anak gadis aja, karena kebenaran gua pakai id-nya. ID anak gua mah bro <laughs> Jadi gue bikin ini si Asna untuk e, Karakter dari animasinya Bener-bener sungguh sangat detail Nah dia pernah diikat rambutnya kayak gini ya mamanya nih bro Kita bisa sesuaikan juga dengan mukanya Kalau kalian jago gambar ke jago grafis Kalian pasti akan mudah banget untuk menyamakan dengan karakter yang kalian pengen Dan terlalu lebay juga untuk masalah <laughs> pakaian ya Kita pakai yang biasa aja Karena memang game ini bener-bener Open World jadi uh, harus ada aroma-aroma adventurenya ya, dari karakternya ya pilihan rambut warna semua benar-benar bebas di sistemkan RGB dan benar-benar kalian bisa pilih tidak uh, dipatok ya warna tertentu kita kasih nama dan langsung next step Mabro berangkatlah kita ke dunia dan kita pilih beberapa bagian belahan uh, benua yang akan kita pilih cuman ini karena gue mainnya di PC jadi agak sedikit sulit untuk menggerakkan uh, apa fiturnya mungkin ada kelemahannya sedikit di sini ya gue belum tahu juga untuk cara pindahin gimana caranya untuk pakai uh, joystick ya bro ya ini gue pilih Westmont gue bukan orang barat kita cari is uh, nah ini is lagi hot tuh katanya lagi hot bro lu masuk aja dan kita coba apa ya kita coba turunkan Short, short, bentar, sot Ada apa keterangannya? Oke. Okay. Oke, okay. ini kita pilih tempat kita bermukim mungkin ya. Kita turun. Uh, nah, inilah kayaknya ada ke hilir sungai, dekat pegunungan, seberangnya lautan. Keren mah bro. Kita langsung berangkat aja nih di sini ya. Grafisnya memang agak berat ya bro. Semoga tidak mengecewakan nanti di gameplaynya Oke okay, kita diturunkan dari langit cuy <tid> <tid> Wih Kenapa itu orang-orang semua yang menemani. Wih Oke okay, ini keterangannya wih. Mirip playground ma bro Kita diturunkannya langsung dari langit dan kita suruh kontrol untuk ini enggak ada parasit mati kali ya udah terpaster itu ada tombol navigasi jadi bah kiri bah kanan untuk buka menu item inventory kemudian ada building crafting itu udah pasti lengkap di situ ya kita coba aja satu-satu mana yang terbaik kita sebenarnya tinggal ngikutin tutor aja uh, tapi lebih enak kita langsung bahas dan apa kekurangan dan kelebihannya Bro ya. Terima buat teman-teman yang udah support sekali kemarin ngasih tahu adanya game keren ini Bro. Kita kalau ada waktu kita bisa mainin bareng-bareng ya walaupun memang progresnya pasti nggak mudah ini. Oke okay, turun ke dunia dan kita sudah ada di lembah perbukitan. Kita suruh ngejalan questnya dulu oke si Bella ini Bella ini pembantu kita bro dia yang memberikan semua misi ataupun informasi mengenai permainan game ini waduh loading rendernya cukup lama di RX 570 yang gua punya jadi mungkin kalian kalau bisa sih di atas RTX uh, uh, 1060 Ti ya kalau enggak 3060 lebih GG lagi <laughs> dan dari secara basic untuk volumenya oke okay, keren lah cuman gua lebih utama sih dari grafik gua coba pakai Ultra memang keren banget tapi agak-agak berat pada saat masuk map baru ya pasti ya tapi nggak papalah karena gua lagi bikin konten gua usahain semaksimal mungkin biar kalian juga nyaman lihatnya ya bro ya Oke okay, let's go bro. kita harus lihat uh, bentuk settingan apakah ada untuk joy joypad ataupun untuk apa settingan secara uh, normalnya selain keyboard. Aduh nggak ada bro. Nantilah kita cari apakah ada pluginnya ataupun apa kita cari aja informasi. Kita ngikutin quest. Yang jelas sih selalu pijit h. Kalau kalian bingung itu ada bela yang selalu membantu maafan. Kita crafting dulu untuk anak panah yang harus kita buat katanya. Oke okay, sip. Ini kita berarti bisa nyari kayu pohon coba kita tebal aja GG cuy lihat dong anak gadis bang pohonnya gak tangguh oke okay, udah naik level nah, okay. <laughs> kita coba untuk panen harvest harvest tanamannya buat apa ya parasit fiber oke okay, fiber itu berarti buat tembok Tahu gua tuh di adventure untuk bikin rumah-rumahan tuh fiber butuh banget itu untuk mikir kayu ataupun bambu ya awas Neng. ini makanan kita harus gather juga mungkin ini pasti dibutuhkan dalam petualangan kita nantinya sebelum kita bermukim ya kita belum tahu batu-batuan apa yang paling penting untuk armor ataupun untuk kebutuhan rumah kita harus bikin dulu di sini untuk buildingnya kita cek inventory yang udah sesuai tutorial kalian ikutin Uh, di sini ada campfire, oke okay, campfire ini bakal menjadi checkpoint kita sepertinya, uh, karena gue lihat tetangga sebelah udah pada bikin juga ada kebenaran di map ini banyak juga yang main ya, walaupun servernya server paling bawah ya yang direkomendasikan karena server 102, 101 dulu yang yang orang Indonesia sekarang udah penuh kita nggak bisa masuk bro, kita panggil pet, oke okay, ya nggak garing-garing amat harus jalan ya ada pet dan pet ini ada bar e, darahnya otomatis pasti dia di, harus dikasih uang ransom ataupun apalah makanan ya biar dia bisa tetap staminanya fit resource ini ada produce fungsinya oke. Okay. Mantap banget, ma bro. Kita nggak perlu cari bingung-bingung kalau misalkan mau manfaatin fitur ini. Kita tinggal jelajahi aja tempat yang sudah dikasih tanda, tuh, bro. Jadi, ya, ada kelebihannya di game ini. Kita nggak akan terlalu tersesat banget. Cuman yang jadi masalah, kita belum tahu untuk masalah uh, fitur pendukung lainnya dalam battle, ya. Tapi nanti kita buktiin aja. Apakah skillnya, uh, slashnya ataupun kombonya itu menarik, tuh? Fit. Keren keren. Kita ada untuk teleport dituntut camp. Ohi, kita nggak usah jalan balik jauh-jauh ya bro ya. Kita bisa langsung pakai menu teleport langsung ke camp. Berarti ke tempat api tadi kita punya. Oke, okay, berarti ya tip nggak apa-apa si bipetnya nanti tinggal gua siul lagi aja untuk manggil ya bro ya. Dan kita harus masak, untuk masaknya ini cek. gua nggak tahu you belum tahu menunya seperti apa yang jelas asal dulu aja dua bahan digabungin cowries. entah jadi apa. Enggak apa lah Penting coba masak untuk nyelesain quest. Nah, ini kita coba bunuh salah satu monster yang terlemah kita lihat karena kita pun masih lemah. Ini kalau ngelihat selintas cara permainan berantem ininya mirip banget bensin impact tapi ya mungkin satu produk kali ya daerah, negaranya negara. Aja nah, nah, nah, ini nasanya ini keceksnya, bisa ditahan keceksnya, Oke. Okay hihi hmm, itu nggak gimana gue ngeluarin ini bahasa pijit aja bro. <laughs> Oke okay. lanjutin ini adalah menu untuk bikin rumah ternyata kita harus bikin rumah bro yang pak jelas sih kita harus nyalain dulu ob itu adalah patokan untuk basic dari e, dasar rumah berarti semua orang harus ngaktipin dulu obnya tuh yang cahaya bulat kristal gitu baru bisa nyusun untuk e, e, apa namanya keperluan-keperluan material buildingnya. ini pasti bahan pokok adalah kayu dan batu. Uh, yang mungkin kalau kolom uh, laminat ini adalah dasarnya biar setara sejajar aja kali ya. oke okay. ini kebenaran gua aja adanya di daerah rendah ya jadi otomatis gue butuhnya yang yang ini papan yang nggak ter, terlalu tinggi nah ini ada keunikan lain dari game ini ya gue bisa punya mesin ding dong alias untuk mini game kita masuk ke dalamnya kita aktifin terus kita cek juga ini cukup menarik bro banyak banget fitur yang dia keluarkan, gue mau cobain shooting trial aja dulu yang dari awal karena gak tahu yang lainnya uh, kita coba challenge, kita kayaknya harus bunuh lampion anjir tapi yang dibunuh tuh Oke, kita masuk ke mini Ini nggak tahu apa hadiahnya. Yang jelas sih kita di timing selama uh, 5 menit. Ya. Oke, kita aktifin dulu totemnya. Kita uh, totem ini tersebar di berbagai belahan dunia. Jadi kita bisa cari juga. Mungkin itu ada misi tersendiri nanti. Uh, Akhirnya, seperti biasa, gua buruk, tapi uh, di gamenya ini keren banget. Mungkin nanti bisa di upgrade. Dan gue udah bayangin untuk upgrade senjatanya tuh Kita harus keliling dunia untuk cari item-itemnya ya Seperti giok atau apalah entah uh, Ini ada juga untuk ngebunuh karakter orang ya Bentuknya ya Barusan kan cuma bentuk lampion uh, Gue coba masuk lagi di mini game-nya Ini ya, Cukup ini lah. Cukup, cukup Nantang ya Oke okay, dia baru nge <tuh>, Banyak banget ya Oh, ya ya mungkin ada bosnya ya nanti ya ini kayaknya ada bosnya karena disitu disitu Liar Lia Roberts eh, ini ini oh ini bosnya wow awas lucu juga ya gua mau pakai bikin ini ya karakter beruang nanti lucu kan beruang bayi yang kecil nih oke okay, enggak terlalu susah mungkin karena memang di levelan awal aja ya enggak tahu nanti pada saat udah levelan levelan tinggi momonya udah serung banget ini enggak bisa mati deh ya apa udah coba pakai pedangnya ya pedang bawaannya tuh memang pasti nggak terlalu gigi tapi lumayan keren juga sih ada masinya mantap nah ini doang kelemahannya gua nggak tahu kalau udah digit dua kali tiga kali dia keluar combo sendiri ya bro nggak <laughs> bisa di stop itu kalau pinggir jurang mati ya <laughs> oke okay, kita buka ada beberapa yang harus kita pick up uhuh. ya itu adalah fitur-fitur yang gua bahas yang menurut gua sangat penting harus kalian tahu wah walaupun kalian bisa ngikutin tutornya dan ada beberapa item pembelian top up dan ada yang bisa di kita klaim juga rewardnya untuk quest hariannya ataupun level seperti biasa untuk game cross platform ini pasti ada misi pemberian harian kita lihat senjata-senjatanya yang memang harus kita cari ataupun kita beli Ya, keren keren sungguh disayangkan kalau kalian gak coba main ya bro ya tapi ya nyesuaikan juga untuk iOS uh, dan android kalian bisa cek di deskripsi video ini untuk spesifikasinya tapi gue yakin lu gamer-gamer semua tuh gak mungkin pakai yang potatos ya. Pasti keren. Uh, cuman gue bingung juga karena ini server paling bawah. Pasti orang-orang indonya sedikit banget. Banyaknya orang luar. Gak masalah ya gue ya. Kita ketemu di next uh, video. Thanks for watching. Dan jangan sampai lupa untuk like dan subscribe-nya my friends See you. Dadah. Bye-bye.